Hey yo, welcome back again, kembali lagi bersama gue adiknya lo di sini ya. Oke kali ini kita mau bermain dengan yang manis-manis ya bosku untuk menemani puasa kalian ya. Bukan bermaksud menggoda ya, tapi kita di sini mencari cuan bosku. Kita bermain dengan buah-buahan yang manis-manis dan apa ini yang biru-biru macam kayak sabun ya. <laughs> lah itu pokoknya itu juga yang manis-manis juga ya itu adalah candy brother itu permen hmm, lollipopnya ya hmm. Orek brother kita hari ini bawa modal lumayan ya 100.000 ya kita bawa 100.000 lebih ya oke okay. daripada kita bertemu dengan kakek terus ya kita harus cari refresh ya, kita harus cari Nah, peluang di game yang lain juga ya bosku ya memang kakek itu gacor tapi kita harus coba-coba juga ya brother biar kita nggak jago kandang doang ya bosku ya. biar kita nggak jago kandang Oke yang mau tahu link tentang uh, Slot gacor ini ya bosku ya tentang pola-pola gacor, jam-jam gacor, trik, trik gacor serta RTP-RTP gacor terbaru, terupdate setiap harinya. silahkan langsung aja gabung ke WA grup gue ya bosku. Ya. Di sana udah gua taruh berbagai macam ya pola-pola ya Gue berikan di sana ya. silahkan aja kita sharing-sharing bareng-bareng di sana ya. Wih satu lagi, nice banget dapet bosku. Kita dapat free spin ya di 1.500 bednya langsung aja kita dapat ya bosku ya semoga ini nggak bodong ya semoga ini berisi ya bosku bukan hanya apa PHP semata ini ya bosku ya. mantap sih udah kali enam kali 15 bosku lumayan banget ya bosku alright bosku bagi yang belum pernah main di situs yang gacor ini ya, situs yang selalu gua mainin ini ya situs andalan gue ya bosku ya situs terbaru tergacor di 2022 ini silahkan aja langsung ce bosku cekicur ke tentang channel di sana taruh linknya untuk daftar di situs ini biar sama-sama kayak gua ya. kita bermain di sini ya gua kasih tahu nanti jam-jam gacornya silahkan gabung aja link di kolom komentar ya gua. bosku di kolom komentar gua taruh linknya ya bosku jadi slow aja ya bosku kita kita enggak usah aku kita nggak usah takut kita nggak usah uh, galau gundah gulana ya bosku karena kita sudah punya RTP dan jam gacor ya bosku tinggal menggunakan pola-pola ya pola-pola bisa kamu dapatkan dari berbagai macam sumber ya bosku terus salah satunya di YouTube itu banyak sekali banget banyak banget banget banget Pola, apa youtuber-youtuber yang member, berbagi pola-pola gacor ya bosku lihat sendiri udah dapet 200.000 ya bosku ya kita udah dua kali lipat modalnya bosku nice banget gitu oke okay. dan sebelumnya gue ingatkan lagi kepada kalian jangan pernah gunakan uang panas dalam bermain slot ini ya. karena ini adalah hiburan ya kita nggak pernah nggak akan pernah 100% 100% menang terus dan tidak mungkin juga kalah terus nice banget kita dapat lagi ya, bosku kita dapat lagi silakan ya diperhatikan pola polanya jangan sampai ketinggalan pola polanya jangan sampai hmm kalau boleh mangga konten anjir, sumpah kita bakar loko dulu ya meski santai aja semongkok 57 ribu bosku auto mega ya bosku ya kita belum dapat sensasional ini cuman nih udah dapat belum ya tadi ya gua terlalu asik yang ngoceng ngoceng terus ya jadi gua gak begitu fokus dengan layar ya bosku ya, memang begitu ya kalau hmm, dapat tambahan lagi ya bosku kalau lo terlalu fokus kadang itu jadinya malah rungkat bosku ya yang penting itu kita harus percaya kita harus yakin 100% sama, sama diri kita sendiri ya jika ke, tingkat kepercayaan diri kita 100% itu udah otomatis itu bakalan alam semesta itu bakal mendukung kita ya bosku itu yang disebut dengan hukum tarik-menarik atau law of attraction ya bosku Iya kita berbagi ilmu sedikit ya yang gua tahu tentang law of attraction ya bosku jadi kalau kita punya kita udah mengerti apa itu LOA atau Love, law of attraction ya. kita kan dengan sendirinya kehidupan kita akan menarik hal-hal yang kita inginkan ya bosku seperti apa uh, harta, uang, jodoh rejeki atau uh, kesehatan atau segala macam itu kita bisa ubah ya bosku ya kata siapa takdir gak bisa dirubah bisa dirubah yang bisa merubah siapa dirinya sendiri melalui apa melalui pikirannya ya bosku ya wah sorry banget ya gue udah terlalu keluar dari tema bermain game ya bosku ya nggak apa-apa lah kan jarang lu dapet lagi bosku jarang-jarang lu nonton apa uh, orang main game tapi kita berbagi ilmu juga ya bosku ya sedikit aja yang gue tahu ya ini membuat kita memiliki kepercayaan diri yang tinggi bosku kalau kita punya kepercayaan diri yang tinggi ya udah dengan sendirinya deh itu tuh otomatis loh. lihat sendiri bosku ya perkalian besar tuh langsung datang dengan sendirinya bosku pokoknya hmm kali 12 nya 2 loh sayang gak connect ya bosku ya pokoknya kita selalu selalu optimis aja bosku ya silahkan kembali lagi kita fokus ke gamenya bosku alright kembali lagi ke laptop ya ternyata bosku dikasih tambahan free spin ya plus 5 tidak semanis yang pecah dalam free spin yang pertama ya bosku dikasih free spin tambahan malah boncos ya bosku Bodong. untungnya kita bukan beli untung kita dapat ini gratis ya bosku tapi lu lihat sendiri dengan modal yang gue bawa sekarang sudah berkali lipat menjadi tiga kali lipat di ya bosku ya. mantap sekali pisang ya banana nih koteka ini ya kita sebut aja koteka ini anggur yo, yoi semongko mantap jos Alright, mantap bosku Oh kita lupa ya gue ingatin ya jika kalian suka dengan apa video yang gue bawakan ini ya? Dengan konten yang gue buat ini, gue harap berikan bantuan kalian untuk pencet tombol like, comment, dan subscribe-nya bosku ya. Komen sebanyak-banyaknya, se uh, segacor lah Apapun yang lu bisa komenin, komenin aja bosku. Selama itu membangun, pasti akan gue dengar dan membuat gue semakin semangat untuk memberikan konten, membuat konten-konten yang lebih bagus lagi selanjutnya ya bosku ya. uh mantap sekali semongkonya bosku angkurnya langsung nyusul ya bosku ya uh mana nih bomnya nih belum pecah juga nih belum ada bomnya nih uh kalau sebelas ribu dapat bom kali 50 mantap sekali tuh ya bosku ya apalagi kalau lima kali 100 wow The best hmm uh, kotaknya pecah lagi jelly jelly jelly ungu semongko nice baby. Alright. Nice banget. banget. Oke. Okay. Hmm. Koteka lagi pecah. Aduh bosku bagaimana ini bosku okelah okay kita buy spin aja terakhir ya bosku semoga aja ini kita nggak boncos ya bosku pokoknya ini dapat atau enggak dapat gowede deh aja ya bosku walaupun cuma dapat sedikit gue yakin pasti masih dapat 200 ribuan lah ya oke okay nice banget langsung dikasih tambahan lagi ya bosku tambahannya kayaknya ini, ini langsung 20 spin nih jadinya kita ya oh enggak tetep ya walaupun itunya 4 ya Aduh katro banget norak banget sih Gue enggak pernah main sweet bonanza ini ya ah. Oke okay, bosku nice suatu awal-awal yang bagus ya bosku ya mantap jelinya bosku langsung 12.000 uh, pecahnya mantep bosku ditemain lagi oke okay, nice alright ini auto sensasional ini udah pasti anjir kali 12 ya tuh kan bener apa kata gua bom kali 12 nih. connect bosku yoi yoi yoi yoi, yoi. anjay auto sensasional bosku wadidaw wadidaw alright baby alright ya nice banget sumpah nice banget sumpah ini alright baby oke okay, bosku jangan di skip ya bosku ya. walaupun ini kita langsung di WD jangan di skip ya bosku supaya ini sisa-sisa spinnya memberikan tambahan lagi ya bosku ya supaya enggak boncos ya bosku lumayan banget ini siapa tahu dapat lagi 500.000 lagi kan auto langsung satu juta bosku gila Gua depo pos ribu dapat satu juta ya bosku mantap sekali bosku uh ini bomnya gede-gede banget dari tadi ya, bener-bener. Semoga aja kita ditambahin lagi nih ya bosku ya. Hmm. Oke, okay, nice. Nice kan, yo, nice. Nih dapat tambahan lagi. Ah, gue kira dapat satu lagi. Oke okay, baby. Kedar. Okay. Yeah. Oke. Ya. Oke, Bosku, gitu aja kita langsung ini aja. Ya. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa like, comment dan subscribe-nya, Bosku.